Empat penyebab nyeri vagina setelah berhubungan seks. Berikut adalah beberapa penyebab nyeri vagina setelah berhubungan seks yang perlu diperhatikan. Pertama, kurang rangsangan sebelum seks. Rangsangan yang dilakukan sebelum melakukan hubungan seksual sangat penting untuk menarik keluarnya pelumas alami dari tubuh. Halslein menjelaskan bahwa rangsangan yang terlalu sedikit atau terlalu terburu-buru akan menyebabkan gesekan ketika penetrasi. Gesekan inilah yang akan membuat vagina mengalami luka kecil yang akan menyebabkan rasa sakit dan rasa tidak nyaman. Menurut Self, setiap orang memiliki jumlah pelumas alami yang berbeda-beda sehingga menggunakan pelumas tambahan disarankan untuk menghindari gesekan tersebut. Bahkan, penggunaan pelumas tambahan setelah berhubungan seks juga disarankan untuk menenangkan kulit. Jenis pelumas tambahan yang digunakan juga perlu diperhatikan dan pastikan tidak ada kandungan alkohol di dalamnya. Kedua, seks dilakukan dengan kasar. Hubungan seks yang dilakukan dengan kasar bisa menyebabkan rasa nyeri atau rasa tidak nyaman, khususnya pada bagian dalam vagina dan bagian luar atau vulva. Menurut health Lane, Seks yang dilakukan dengan kasar bisa memberikan tekanan lebih besar, sehingga membuat radang jaringan yang sensitif. Menurut Health Lion, seks yang dilakukan dengan kasar bisa memberikan tekanan lebih besar, sehingga membuat radang jaringan yang sensitif. Penggunaan jari atau sex toy selama hubungan seks juga dijelaskan oleh self sebagai salah satu penyebab nyeri vagina. Ketiga, terdapat infeksi vagina atau infeksi jamur. Melansir self. Nyeri vagina dibarengi dengan rasa gatal, terbakar, berdarah selama seks, keputihan yang tidak normal, atau nyeri panggul bisa menjadi tanda adanya infeksi pada vagina. Infeksi yang terjadi juga bisa bermacam-macam seperti infeksi jamur, vaginosis bakterialis, infeksi menular seksual ST, atau infeksi lainnya. Namun, diagnosis tidak boleh dilakukan sendiri karena diperlukan bantuan secara medis untuk mengetahui infeksi apa yang dialami. Penanganan yang tepat sangat diperlukan untuk menghindari komplikasi di masa depan. Keempat, memiliki penyakit tertentu lainnya. Rasa nyeri pada vagina setelah berhubungan seks juga bisa disebabkan oleh beberapa penyakit tertentu. Self menyebutkan beberapa jenis penyakit yang akan membuat vagina nyeri setelah seks, seperti endometriosis, fibrodrahim, fulvodynia, penyakit radang panggul pit, vaginismus, servisitis, kista ovarium. Konsultasi dengan dokter sangat diperlukan untuk mengetahui gejala dan cara mengatasi penyakit yang dialami sehingga bisa berhubungan seks dengan lebih nyaman.